Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih persahabat ya Seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama ini ada info nih dari kakak bilang persahabat ya Yang mana tentunya kita wajib nonton cinta abadi Leslar Yang akan tayang sebentar lagi di antv persahabat ya Yuk siap-siap kompak dan solid mendukung karya terbaik dari Leslar Entertainment dan kita lihat juga kakak bilang menuliskan sebuah kalimat caption yuk sore ini yuk jam 4 sore persahabat ya di antv official kita wajib untuk trendingkan dan wajib untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar entertainment dan berikutnya juga ada sebuah unggahan persahabat dari ig-nya bang dery Diri, yang diripost kembali oleh akun instagram reina melia putri and score di sini kita lihat, persahabat ya, lokasinya sama dengan lokasi tim Leslar berada saat ini, persahabat ya. Dan kita lihat, salvo tentu dengan lokasi di Ubud, Bali, Indonesia, apakah mereka, atau tim Leslar, dan idola kita ada di Bali hari ini. Waduh, masya banyak yang mudah-mudahan selalu doakan yang terbaik saja. Dimudahkan dilancarkan untuk mereka, amin ya Rabbal Alamin mudah-mudahan juga persahabat ya, ada kejutan dan ada kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, ini ada vitamin baru yang kita dapatkan langsung dari idola kita persahabat ya. Akhirnya muncul juga, tentunya tidak Lesti mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih. Masya Allah, Sarfok sama perut bunda ya. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu untuk Dede dan Baby Elia Wow, mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan nih untuk Lesti kejora Kita salpok juga dengan kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan oleh Dede Elasti Benar kata Orang-orang kalau jodoh gak akan kemana, semua juga sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Alhamdulillah hidup dedek sekarang udah semakin lengkap bersama kakak. Insya Allah kami bisa menjalani rumah tangga ini dengan baik dan mampu melewati segala macam rintangan ke depannya. Tentu tidak mudah untuk menjalaninya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan dan mengelola keuangan dengan baik. Selain menabung, Dede tertarik juga untuk mempelajari reksadana dan saham. Wow. Masya Allah, alhamdulillah banget bersahabat ya. Alhamdulillah, Lesti Kejora tentunya sudah bahagia dengan kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan untuk rumah tangga Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif, yakni dari akun Instagram. Sahabat Leslar Taiwan mengatakan dalam kolom komentar Bumil sayang gemes banget Lihat uh, <laughs> Cute banget di persahabat ya Memang semua orang salvok banget sama perutnya Dede ke Kejorani ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Untuk bundanya maupun baby L nya ya Dan kita lihat juga nih Komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesdi Bilar Unscrew Video mengatakan yang ditunggu Tuh akhirnya muncul juga persahabat Ya Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari idola kita